Back, like wait, gold, new expander with new design ada penambahan fitur baru di 2023 Mitsubishi diam-diam telah memberikan facelift pada low MPV andalannya. Mitsubishi Expander, kini Mitsubishi Expander memiliki dua fitur baru: Sales and Marketing Director PT Mitsubishi Motors, Kramayuda Sales Indonesia (MMKSI). Ted Suhiro mengatakan pihaknya menambah dua fitur baru pada Mitsubishi Expander. Kedua fungsi tersebut adalah pengisian nirkabel dan filter udara AC. Betul. Kami telah melakukan beberapa peningkatan untuk model tahun 2023 Mitsubishi Expander dengan penambahan filter AC Ultimate at Sport ATMT dan Exit ATMT, kata Sucida dalam keterangan tertulisnya. Katanya fitur AC sudah diperbaiki dengan menambahkan micron air filtration, fungsi ini menghilangkan partikel mikroskopis yang dapat berdampak negatif pada alergi dan kesehatan. Cash in the back, stay unpacked, maybe I'm back Partikel berukuran 20-50 mikrometer seperti serbuk sari diserap dan dihilangkan oleh bahan filter non-woven. Sirkulasi udara di dalam kabin dapat tersaring lebih baik sehingga membuat pengguna lebih nyaman dan terlindungi. Lanjutnya, Mitsubishi Expander juga memperkenalkan fitur pengisian nirkabel baru untuk mengisi daya perangkat. Namun, fitur ini tersedia pada tipe tertinggi. Ultimate versi AT juga memiliki fitur wireless charging yang meningkatkan kenyamanan konsumen di dalam kabin dan saat berkendara. Ujar Sucida. Selebihnya kurang lebih sama. Mitsubishi Expander dilengkapi dengan beberapa fitur hebat seperti cruise control, keyless entry dengan tombol start-stop, tilt and telescoping steering wheel, serta power outlet depan dan belakang. Ada juga penyetelan setir, lampu mati otomatis saat mesin mati, dan pengunci otomatis yang dapat mengunci mobil secara otomatis dalam 30 detik. Selain itu, rem parkirnya sudah menggunakan electronic parking brake EPB, dan otomatik brake hold. Bah. Pada saat yang sama, Mitsubishi juga merevisi harga Xpander, Kini harga Mitsubishi Xpander naik Rp 1 sampai 2 juta. Tipe Sport, Exit dan GLS akan naik 1 juta rupiah. Sedangkan tipe Ultimate CVT akan naik 2 juta rupiah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 Daftar harga terbaru Mitsubishi Xpander dikutip dari situs resmi Mitsubishi Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2023 GLS MT 254.400.000 rupiah GLS CVT 263.600.000 rupiah EXIT MT 267.700.000 rupiah EXIT CVT 276.900.000 rupiah SPORT MT 291 juta 50.000 rupiah (Sport CVT) 305 juta rupiah (Ultimate CVT L 300.000 rupiah) Harga di atas berlaku on the road Jakarta selama Januari tahun 2023. Harga Expander dengan warna putih lebih tinggi 1,5 juta rupiah